suka caramu Memalingkan wajahmu Berpura-pura Tak peduli Aku suka senyummu Melengkung bagai sabit Saat tersenyum sendiri Semakin ku rasa Suka kupadamu padamu Oh kasih Janganlah kau takut jatuh cinta lagi, karena aku berbeda. Cintaku ada di setiap menit, cintaku ada di setiap detik, di mana saja kau ada ku. Takkan ku tinggalkan sendiri Tak pernah tahu cinta seperti ini Kau satu-satunya yang ku sayang Mencintaimu sampai hari tua Mencintaimu sampai hujan menjadi cerah Suka pandanganmu, caramu melihatku membuat aku tersipu. Kau sembuhkan hatiku di saat hujan buruk, tak salahku menyukaimu. Semakin kurasa ku suka pada janganlah kau tak ku jatuh cinta lagi karena ku berbeda cintaku ada di setiap menit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 iya eh anak pintar anak cantik anak pandai